Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan berbahagia ini saya akan membagikan sebuah amalan zikir Asma'ul Husna Amalan ini cukuplah mudah dalam pengamalannya hanya anda istiqomah setiap malam selama satu bulan penuh maka insya Allah apa yang menjadi hajat dan keinginan anda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 Adapun zikir yang perlu Anda amalkan dengan rutin adalah: Anda baca lafaz "Ya Allah" sebanyak lima ribu kali setiap malam dengan istiqomah, dan Anda kerjakan selama satu bulan penuh dengan hati yang khusyuk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, jika Anda rutin maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan Anda. Demikianlah amalan zikir ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.